Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun Kalian berada di Kembali hadir untuk mengabarkan Kabar terbaru terupdate Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilal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 Baiklah, para sahabat dan selalu kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Tentunya, kita mendapatkan vitamin bahagia di channel Youtubenya Kakak Bilar, ya. Yang mana baru saja diunggah bersama ya yang spesial ketika dari Lesti dan Kakak Bilar nih, off air ke Sumbawa, ya. Pertama kali jadi Lesti ditemani oleh suami tercinta, yakni Kakak Bilar, untuk off air, para sahabat yang masya Allah, dan terlihat dalam postingan ini. Ada suatu momen yang sangat spesial. Terlihat ya, tangan mereka berdua saling genggam. <gifat> Satu mobil berdua, masya Allah. Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan. Berikutnya kita lihat ya, di akhir-akhir video. Kekiutan mulai dimunculkan, persahabatnya mulai diberikan, mulai disuguhkan dari idola kita untuk kita semua. Masya Allah, banget ya. Overdosis vitamin, katanya, Lesti Bilar tim Tuh persahabatnya luar biasa selalu membuat kita bahagia dan bangga. Pokoknya, Kong idola kesayangan kita ini mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan untuk dedek Lesti dan Rizki Bilar. Dan untuk berikutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada momen spesial banget nih ketika di acara Cinta Abadi Lestari ya, luar biasa. Perhatikan. Kebahagiaan dari Dedek dan Kakak Bilar ketika tentunya mereka mendapatkan info jadi ke Turki, bersahabat ya, dan langsung dipatahkan oleh Papa Daniel yang mengatakan bahwa ke Medan nih ketika persahabat ya, aduh <tuh> ini cute banget ya, luar biasa. Mudah-mudahan tentunya hubungan keluarga besar dari Lesti dan Rizky Bilar selalu harmonis. Inilah yang selalu kita inginkan para sahabat ya, kebahagiaan selalu tentunya diberikan kepada keluarga besar Lesti dan Rizky Bilar. Postingan tersebut di kembali oleh akun Lesti Bilar Team. Tentu di sini banyak sekali tanggapan dan respon yang sangat positif dari para fans yakni dari akun Instagram Keira Adi Adi Narsi yang sekarang mengatakan Hahaha mengakak sekali everybody katanya tuh papa kali papa gak cute <laughs> Padahal udah seneng eh tahu taunya ke Medan Tapi acting papa the best banget ya Wow luar biasa ya Itulah respon yang sangat positif dari para fans Mudah-mudahan tentunya idola kesayangan kita Lesti dan Rizky selalu diberikan kebahagiaan dan kita lihat juga persahabat Ada komentar lain diberikan dari akun Siti Muslimah24 Tadi akhir acara kakak ngitungin apaan ya Katanya tuh wah ngitungin apaan ya Dan kita lihat ke komentar lain Disitu dari akun Surya tiga 1234 Yang paham yang ngerti diam aja Di skip ya sampai dari pabrik yang sendiri keluar Katanya tuh Masya Allah banget ya yang tahu, yang paham, push. harus diam aja persahabat ya. Nunggu dede Elasti dan kakak Bilar yang tentunya mengabarkan dan menginfokan. Dan berikutnya juga persahabat ya di sini kita mendapatkan info yang membuat kita semakin penasaran, persahabat ya. Perhatikan di unggahan ayah Kejora di sini menginfokan bahwa di tanggal 21 Bismillah bakal ada sesuatu kejutan yang wah persahabat ya. Ada kalimat Gerson yang dituliskan Bismillah tanggal 21 September 2021. Dan kita lihat persahabat ya komentar dari Bang Aril. Semangat ayah andalan saya. Masya Allah banget ya Bismillah. Mudah-mudahan semua dilancarkan. Apapun itu kejutannya kita selalu doakan yang terbaik. Selain ayah kejora Papa Daniel pun persahabat ya. Ini menginfokan di akun Instagram pribadinya. Ini lengkap banget ya bersama Ibu Rosmala Dewi. Bahwa Bismillah di tanggal 21 September nanti Akan ada sesuatu kejutan yang akan diberikan untuk kita semua Mudah-mudahan kejutan kejutan baik dan kejutan bahagia Soal dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar dan kita lihat di kolom komentar juga bersahabat ya dari akun Lesti Bilar Galeri Underscore Mengatakan deg-degan banget Bismillah ditunggu pah katanya itu -kata, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan kejutan spesial yang sangat luar biasa untuk kita semua Dan perhatikan juga selain Papa Daniel, Ibu Rosmala Dewi dan Ayah Kejora Kita lihat di salah satu sahabat kakak Bilar Ini Bang Adi Sky juga menginfokan bersahabat ya Lewat akun Instagram pribadinya di sini memberikan sebuah kalimat caption juga. Bang Adi mengatakan, "Sumpah, ini rahasia gua bakal anget bicara tanggal 21 September," katanya tuh. Ngaku hayo ngaku kata kok Chris ya. Wah, apa sih ya? Membuat kita tentunya semakin penasaran. Ada apakah di tanggal 21? Wow luar biasa banget ya! Mudah-mudahan saja ada sesuatu kejutan yang akan tentunya membuat kita semakin bahagia dan bangga kepada Lesti dan Rizky Bilar. Dan untuk berikutnya juga bersahabat, ya, di sini diposting oleh Leslar Largo Public, mengatakan di sini juga ada yang bisa nembak, ada apa tanggal 21 kalau lihat dari Bang Rahmat. Ikut spoiler S3 something kah? Wow, <laughs> kita lihat aja nih pak sahabat ya di sini banyak sekali tanggapan juga nih yang memberikan respon. Para sahabat ya kita lihat di sini ada komentar sang kejora Unscar 99 kayaknya peresmian Leslar Entertainment min karena bunda Lilis pernah IG story katanya tuh ya katanya tim Leslar mau bikin baju di SAS Desain betul kan kalau yang salah <laughs> dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Putri Amanda nomor 27 apa dede masuk jwb tanggal 21 apa dede titik titik apa pando dong sabar katanya itu Masya Allah doakan saja persahabat ya Dan kita tetap menunggu dan memantau Mudah-mudahan kita mendapatkan Tentunya bocoran persahabat ya Soal kejutan di tanggal 21 September nanti